kali ini kita mau bermain dan Yang mana yang Lala? Ini. Yang ini. Lali, Ini lollipop. Amin, <tipas> uh -oh. <tipas> Ayo, yuk jalan. Guys, sandal masih kiri coklat. Iya, yeah, masih kiri lo coklat. Terima kasih Bu Maam. Ini Bu Ani. Ayo ngasih, Bos. Siram.